oke okay guys uh, hari ini waktunya ngasih makan kucing ya guys ya Nih, kucingnya sudah tunggu di depan Tentunya kita kasih makan ya guys ya lihat ini padahal nggak diundang juga sih saya pernah ngomong juga saya nggak pernah kucing sebenarnya di rumah guys ya tapi mereka setiap lapar pasti selalu nongrong di depan rumah kalau enggak muter-muter gitu ya ini sekarang dia udah ada di depan kita kasih makan dulu guys ya kucingnya kasihan banget mungkin dia lapar juga tuh oke guys kucingnya udah lapar sini kucing sini sini sini tuh kita kasih makanan ini ini sama kucingnya kayaknya kuning banget nih kuning Tiga. kita lihat kucingnya hey, bos ini bos ini bos Oke, pokoknya buat kalian tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa uh, tekan tombol like dan tekan tombol subscribe juga ya dan share ya. Uh, mari kita kasih makan guys. Kita kasih makan kasihan kucingnya udah lapar banget. Tuh. Ya. Kita kasih makan dong guys. Hmm. Ini kucing kalau lapar pasti datang ke rumah. Ya pasti dong rombeng. Tajum. Kita kita Terlalu dekat soalnya. Maaf lo guys, Sas, nih. Hmm. saya kasih makan ini yang rasa apa sih ini? Ini kalau nggak salah. Oh ya ini, ini yang rasa tuna ya bu? Ini yang tuna. terbang hmm. kita kasih makan yang banyak nih guys Oke pokoknya buat cat lover eh uh, se Indonesia walaupun cat lover ya yeah, uh, Thanks uh, udah ikutin video saya pokoknya terima kasih banyak buat kalian Mari kita kasih makan guys Terus. Oke okay guys, kedatangan tamu satu lagi guys. Padahal dia kemarin sempat gigit saya loh itu kucing. Terlihat. Kalian lihat ya guys. Mana kucingnya ini nih guys? Dia kemarin sempat gigit tangan saya di sini nih, di sini satu, di sini satu. Tak sayang sayang gini terus malah dia itu gigit loh. Ini kucingnya guys. Sama dia juga kalau waktu makan, kucing yang satu ini nih. Biasa dia tuh pasti ada di depan kalau enggak nongkrong di depan lindung sini ya ini galak luasinya kemarin seperti gigit tanganku juga nih guys ya pokoknya wah oh, pencinta kucing ini, ini kucingnya guys gemuk-gemuk loh kucingnya gemuk oke guys kucingnya ini lihat dia mungkin lapar ya mungkin lemes juga dia mungkin karena belum makan mungkin kayaknya nih lihat ya itu dia ya kalau yakin kemana sempat dikit pak ini sempat dikit sempat nyakar tanganku juga ini yang, yang punya yang ini coba kalau yang ini mungkin dia itu kalau di manusia mungkin dia itu ngajak yang ini nih ngajak aja sih ya lihat guys kalau yang ini dia barusan udah nyemakan sedikit ini, ayo coba kasih makan barang coba dia mau nggak ayo. ayo makan ayo bos ayo makan ayo makan coba dia mau nggak makannya bareng bareng sama dia ini warna apa nih? warna bulunya bagus banget sih. lihat, ini ada kuning, ini kuning emas sebenarnya. ini iket teman-teman. oke pokoknya buat kalian nih, yang punya kucing, kalian punya kucing warna apa di rumah guys? coba tulis di kolom komentar buat kalian yang punya kucing. Kalau ini kan kucing liar nih, sebenarnya bukan kucing saya nih guys ya. Karena ini kucing liar, setiap makan dari itu pasti ada di depan rumah saya. Tuh, kucing liar gitu. Enggak nenteng, ya. terlihat. Nih. Yeah. ya keluar juga guys. Oke okay, guys, ini kucingnya nih barusan kan udah makannya, ya sekarang dia nonglong -nong dong. Ini ya, kucingnya makanya pindah keluar guys. dia ya, pindah keluar yang ini disini Lihat, ya, so, ini udah kenyang sih. Oh yang itu tadi. Kalau sih itu kucingnya, guys. Ya, ini galau banget. Kalau ya. dia, ini, guys, makan lagi, guys. Makan lagi. Seperti inilah, guys, kegiatan saya tiap hari. Kadang-kadang, kadang kadang sih, kadang-kadang kalau kucingnya ke rumah, kita kasih makan juga kadang-kadang kalau enggak rumah kasih api juga di depan ayo bos ayo makan si bos gatal dia mukanya kelihatan ya bos bagus ya ekornya ya si ini bos ada ya, apa bos? orang lewat ya bos. udah ya, biarin aja orang lewat. nggak usah diromang. kadang nih guys ya kalau jatah dia apa kalau kebiasaan dia makan kadang-kadang nih sekarang jam-jam segini kalau enggak malam malam jam 8 9 kadang-kadang ya kadang -kadang dia... ini kucingan nih guys emas ya bagiannya ini baik loh ini sebenarnya lihat bagus ayo pokoknya buat kalian yang punya kucing di rumah warna kucing kalian warna apa tinggalkan di kolom komentar ya guys ya kucing ini udah kenyangan soalnya kayaknya sampai Santai kayak di pantai guys Ini guys kucingnya ini baru datang barusan mungkin dia di sana lihat ini lagi ada temen temannya lagi pada makan makanya dia kesini juga dia belum mau makan sih soalnya nah, ini kasihan banget sih kucingnya dapuris kalau yang ini agak berus, sedikit kita coba kasih makannya coba makan nggak bangun apa kasihan dia tokanya lemas ini lihat lihat bulunya guys kasihan banget ketingan hmm. dia udah mulai memakan guys kasihan kayaknya dia itu pelaperan terus ini bener-bener kucing liar ya guys, lihat kondisi bulunya aja seperti ini Lihat Biasa banget Setelah ya bulunya aja, bener-bener ini kayaknya lihat. Kena penyakit sini guys, kayaknya ini guys Tapi nggak apa-apa kita kasih makan aja ya guys Karena saya tuh di sini sebenarnya nggak punya tempat spesial buat kucing cuman saya sekedar ngasih makan doang biar mereka itu kelaparan ya itu dia dia udah mulai mau makan di sini kalau yang tadi ya itu udah pada kenyang semua yang sana juga sama yang ini ini lagi makan ayo, ayo makan yang banyak biar gemuk ayo kalau saya tuh ada kucing di depan rumah kalau ada kucing kelaparan saya kasih makan juga makanya saya sediain makanan kadang-kadang saya taruh di depan di sini juga saya taruh di depan pokoknya biar kalau ada kucing lewat, itu semua mereka bisa makan semua ini kucingnya udah kenyang juga kasihan banget sih guys enggak apa, apa lah ya maaf hmm, buat kalian aja sih maaf buat kalian yang cover saya jujur udah punya tempat khusus buat melihara kucing cuman saya sekedar ngasih makan doang Perlu ada kucing liar yang laparan mereka setidaknya bisa makan setidaknya nggak kelaparan lah Oke pokoknya terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya saya jangan lupa di like juga didukung juga dengan cara menekan tombol subscribe juga dan juga ya ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian oke okay, pokoknya next team guys for the next video see you bye bye bye bye push bye bye